Vlog yang bikin lagi, vlog yang tentunya bikin baper semua orang, khususnya para jomblo nih, para ya. Abang L nih, tentunya baper banget nih melihat kemesraan pandanya. Papa, bunda, emang selalu cute, selalu mesra, dan selalu romantis, Masya Allah. Kita lihat juga, para ya, kalimat caption yang ditulis oleh Karesa. Baper amat nonton ini, haduh-haduh keluarga bahagia vlog yang kayak gini yang kami maksud natural, suka tuh persahabat Akhirnya vlog yang diinginkan, semua orang terkhusus lesa lovers dikabulin juga nih persahabat ya, Masya Allah Vlog kayak gini wajib trending persahabat ya semangat untuk kita semuanya Mudah-mudahan semakin kompak untuk mendukung dan mensupport yang terbaik buat Leslar Kita lihat di beberapa tanggapan juga Di antaranya persahabat dari akun Instagram Vito Rijuni mengatakan hanya mengingatkan untuk semua Kalau ada video atau foto Papa Bunda dan Fatih selalu sematkan kalimat Masya Allah Tabrak Yuk Bismillah kita saling belajar Saling mengingatkan sesama tuh, Masya Allah banget ya Kemudian juga berikutnya persahabat Kita lihat nih cidukan dari siang Siang-siang udah diajak senam sama Abang L Katanya teman aktif banget nih anak Masya Allah Makin pinter, makin soleh Makin cerdas Ini mah memang bener-bener kebanggaan banget nih Luar biasa Abang L Kemudian juga persahabat Cidukan terbaru juga hari ini Papa Bilar lagi podcast bareng dengan Tioko Wisnu dan Irwansyah di The Ports, persahabat dia. Wow, ini ditunggu juga. Semangat untuk Papa B, apapun yang dilakukan, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran. Dan mudah-mudahan sukses untuk Papa Bilar. Semangat pokoknya bangkit kembali dengan semangat dan wajah yang baru pastinya. Begitu banyak juga persahabat tanggapan komentar yang diberikan di antaranya dari konsenja Leslar, podcast di tempat orang-orang yang benar-benar tulus aja ya Bang Bi, katanya tuh Masya Allah. Dan juga persahabat tanggapan lain dari Hakania, Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya, yang ditunggu bisa podcast bersama Irwan Syah dan Tiwku Wisnu. Saya selalu semuanya amin Allah amin. Bismillah saja, mudah-mudahan ada kejutan baik, ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Berikutnya, persahabat, ada artikel mengenai Bunda Lesti Kejora. Kali ini langsung dari lagi.com Fakta Tentang Lagu Baru Lesti. Lesti akhirnya merilis karya baru berjudul Insan Biasa berikut fakta-faktanya yang pertama persahabat Insan Biasa adalah comeback Lesti setelah kasus kdrt yang menimpa rumah tangganya fakta yang kedua dalam waktu singkat lagunya trending satu di YouTube music yang ketiga delapan hari sejak dirilis bahkan masih menduduki posisi satu trending YouTube music yang keempat menceritakan tentang seseorang yang berusaha mempertahankan kisah cintanya Fakta yang kelima, seseorang tersebut rela untuk memberikan kesempatan kedua meski banyak yang tak setuju. Yang keenam, merupakan karya dari Adibal Syahrul yang juga menciptakan lagu sekali seumur hidup. Yang ketujuh, Rizky Billar berperan sebagai konseptor dan juga produser untuk video klip. Itulah artikel fakta tentang lagu baru Leslie dari kapanlagi.com.